Bismillahirrahmanirrahim Ini kisah dinukil oleh Amr bin As radhiyallahu anhum. Amr bin As ini adalah gubernur Umar di Mesir. Dia mengatakan, ketahuilah, dia memegang demi Allah dia bersumpah tidak ada orang yang bertakwa atau tidak ada orang yang mencapai tingkat ketakwaan yang aku lihat mengalahkan takwanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Abu Bakar dan Umar. Lalu dia menceritakan dan Umar ya memiliki banyak contoh yang, men yang menggambarkan tentang masalah itu. Dia mengatakan suatu waktu pernah ada masuk ke dalam istana saya di Mesir dua orang. Yang satu, Abu Sarwah. Ini mungkin orang jarang dengar namanya, Abu Sarwah. Radio sahabat Nabi, termasuk ahli Badr. Hadir di Badr, Abu Sarwah. Radio masuk bersama Abdurrahman, ibn Umar bin Khattab. Anaknya Umar bin Khattab, namanya Abdurrahman. Dua-duanya masuk ke dalam istanaku, kata Amr bin as, dalam kondisi menundukkan kepala mereka. Seakan-akan mereka memiliki masalah yang sangat besar. Maka masuklah mereka berdua lalu duduk di hadapanku melantai sambil mengatakan Wahai Amr dirikan tegakkanlah atas kami hukuman had karena semalam kami telah mabuk jadi termasuk yang menyandai diri yang mabuk adalah Abdurrahman bin Umar bin Khattab Anak Umar bin Khattab bin. tegakkan pada kami itu kata Amr bin As Keluarlah dari istanaku keluar dari ruangan sini. Dia tidak mau hakim. Karena menurut pemahaman Amr, gak usah pergi mengaku di sini. Karena tidak kepergok. Kalau kepergok, ya dihukum. Gak kepergok, bagian dari syeret, jangan melapor. Gak usah kita bilang, saya pernah berzina, hukumlah saya. Walaupun itu kalau ada yang lakukan, tidak dilarang dalam agama. Tapi anjurannya jangan lakukan. Tapi Abdurrahman langsung bilang, Wahai Amr, kalau kau tidak mau cambuk kami, saya akan laporkan kepada ayahku. Begitu menangkap akan lapor kepada Umar, Amr bin sumber langsung berpikir, kalau dia tidak melapor, tidak melakukannya maka akan dilaporkan kepada Umar, Umar mungkin akan mencopotnya dari jabatannya. Karena tidak mendirikan hukuman sementara yang adalah anaknya yang Amir Mu'minin Maka kata Amr, baiklah kalau begitu. Disuruh keluar di teras istananya atau rumahnya Amr, dicambuk sama Amr. Setelah cambuk hukuman 40 derah bagi pemabuk, dua-duanya dicambuk, lalu Abdurrahman merasa belum puas, dia pun bersama dengan temannya, ini sahabat Nabi yang ditemani sama dia, Abu Saru'ah. Pergi ke pinggir bangunan itu, lalu mencukur kepala rambut mereka. Salah satu yang dijalankan oleh para sahabat di zaman dulu itu, kalau mereka telah kena hat Hal itu kayak tadi. Kalau pezina dicambuk, pemabuk dicambuk misalnya. Untuk membersihkan diri mereka, mereka gundur rambutnya juga. digugurin, Dibuang. Setelah itu Amr berfikir. Sudah berjalan. Hukum selesai. Artinya kalaupun Umar tanya dia bisa jawab gitu. Kata Amr. Gak lama kemudian datang surat Umar. Sampai kepada saya. Lalu tulisannya itu. Dari Abdullah. Hamba Allah. Umar bin Khattab. Kepada As. Ibn Abil As, namanya dia Amr, tapi diganti dengan As. As itu kemaksiat. Dia panggil Amr bin As dengan As, ya Asi ini maksudnya kemaksiatan. Namanya dia Amr, diganti oleh Umar. Kata Umar, seberapa jauh keberanianmu untuk melanggar peraturan-peraturan yang sudah aku tentukan? Bagaimana bisa kau menghukum Abdurrahman yang telah terbukti mabuk dan buat pengakuan? Karena kan dalam Islam kalau orang datang mengaku, tidak butuh saksi. Misalnya dia bilang, saya sudah mabuk, hukumlah saya. Tidak butuh saksi lain, karena dia sudah saksikan dirinya. Saya telah berzina, rajamlah saya. Maka tidak butuh saksi. Tegak padanya argumentasi. Gitu. Kata Umar, telah datang kepadamu Abdurrahman, anaknya Amir Mukminin, yang melakukan perbuatan. Lalu kenapa kau menghukumnya di teras rumahmu? Kenapa kau tidak hukum di tempat lain? Umum, supaya orang semua lihat. Apakah karena dia anaknya Amir Muminin? Dan kenapa dia cukur rambutnya hanya di teras rumahmu? Kenapa enggak di depan orang? Biar orang semua tahu kalau dia melanggar. Maka kata Umar bin Khattab, kirim kepadaku sekarang Abdurrahman itu. Dan aku akan kirim dari Madinah Abdullah, anaknya Abdullah bin Umar, menjemput Abdurrahman. Umar bin Asru, siapkan. Dan disuruh, kata Umar, siapkan untuk dia keledai, yang keledai ini nggak layak untuk dipakai. Keledai yang biasa dipakai untuk narik gerobak. Memang nggak bisa, bukan bukan untuk dilatih mengangkat manusia. Jadi ada perbedaan, di zaman dulu ada perbedaan seperti itulah. Kayak mungkin kita sekarang, mobil-mobil untuk angkat, uh, pick up, untuk angkat sampah-sampah, dengan mobil yang dipakai untuk pribadi itu berbeda, seperti itu kurang lebih. Jadi ini nggak layak gitu, disuruh naik itu. Dan ini meletihkan, karena tidak pakai pelana. Kalau... Dulu hewan ditunggangi, ditaruh pelanak. Ya ada tempat duduknya di atas punggungnya supaya tidak sakit badan. Umar larang pakai itu. Suruh pakai keledai yang biasa dipakai untuk tarik barang dan tidak boleh ada pelananya. Sampai ke Madinah. Waktu itu perjalanan jauh sekali. ya Dari Mesir ke Madinah naik ini bisa sebulan lebih. Dalam kondisi seperti itu. Begitu tiba di Madinah, Umar bin Khattab lalu mengandang anaknya. Yang sudah capek betul satu bulan lebih jalan dalam kondisi begini. Dan sakit gitu. Lalu kata Umar di depan orang-orang, wahai Abdurrahman, karena kau anaknya Amir Muminin, kemudian kau dicambuk di terasnya, Amr, dan kau cukur rambutmu di terasnya. Apa bedanya antara kau dengan kaum Muslimin? Ini bayangkan teman-teman ya, kita kalau pertemukan dengan zaman di zaman-zaman kita sekarang, ada enggak pejabat yang mau begini, mempermalukan anaknya melanggar di depan umum untuk membuktikan hukum Allah itu harus diterapkan. Mereka malah sengaja membayar, menyogok untuk menutupi anaknya dari kesalahan. Dia malah memberikan pendidikan. Gak ada beda antara anak saya dengan orang biasa. Semua sama. Setelah cambuk, kemudian dibebaskan nama Umar. Sebulan kemudian Abdurrahman meninggal dunia. Ada kalau antum sempat baca kisah ini, ada sebagian orang mengatakan Abdurrahman meninggal karena cambukan Umar. Ini keliru. Ibnu rahim rahimahullah meluruskan itu. Ibnu Kaim rahimahullah mengatakan sesungguhnya ya, Abdurrahman bukan meninggal karena cambukan ayahnya, tetapi terbukti karena dia masih hidup sebulan setelah kejadian tersebut dan tidak sakit sehat, cuma hukuman sudah selesai, gitu kan? Berarti syubhat yang mengatakan Umar membunuh anaknya dengan cambukan tidak benar, ya, terjawab itu. Kemudian juga cambukan Umar kepada Abdurrahman bukan cambukan hat yang terulang, karena hat nggak boleh diulangi, kan sudah dihukum di Mesir, nggak boleh diulangi cambukan itu, tidak boleh orang bilang ini tadinya dicambuk misalnya dipangkep karena mabuk 40 derajat di Makassar dicambuk lagi nggak bisa karena sudah dicambuk selesai. Jadi cambukan kata Ibnu Qayyim Umar adalah didikan ayah kepada anaknya, bukan lagi had. Jadi itu hak ayah. Boleh ayah memukul anaknya kalau dianggap itu adalah pelanggaran, gitu kan? Begitu juga dengan Ibnu tadi ya Sarwah radhiyallahu Anu dan Ibnu Qayyim mengatakan perlu digarisbawahi Ibnu Sarua atau Abu Sarua ini radhiyallahu anhu seorang ahli badar yang memang Allah sementara juga mengatakan melalui Nabinya Muhammad saw kepada ahli badar berbuatlah semua kalian karena sudah diampuni dosanya dia rupanya sama Abdurrahman kata Ibnu Qayyim rahimahullah terbukti dari fakta-fakta sejarah mereka sebenarnya bukan sedang mabuk jadi rupanya mereka minum nabi jadi kismis atau anggur biasa dicemplungin di air, dibiarkan beberapa hari, nanti airnya jadi manis. Ini kadang-kadang berubah menjadi minuman yang memabukkan, tapi tidak seterusnya. Karena minuman Nabi ini pernah diminum oleh Nabi SAW, pernah diminum. Jadi kalau kita taruh uh, kismis di air, beberapa jam kemudian nanti dia akan berubah menjadi air manis. Gitu kan. Tapi kalau dibiarkan mungkin sampai beberapa hari dia bisa berbusa, jadi bisa memabukkan. gitu Rupanya mereka minum, mereka enggak tahu kalau itu bisa memabukkan. Kehati-hatiannya Abdurrahman. Anak Umar khattab Dan juga Abu Saru'a ini. Khawatir jangan sampai ternyata sudah sampai pada mabuk Padahal mereka tidak mabuk. Cuma karena ketakutannya kepada Allah. Jangan sampai hari kiamat nanti saya dihukum. Ketakutan tadi yang kita bahas dari awal ini. Itu muncul. Jangan sampai betul-betul kena status yang masuk tadi dari Nabi ini. Sudah sampai pada tingkat memabukkan, padahal sekali lagi dia belum memabukkan, gitu kan. Itu nanti saya dihukum hari kemarin, lebih biasa dihukum di dunia. Gara-gara kepekaannya ini, akhirnya dia pun minta untuk dihukum. Seperti itulah. Bagaimana teman-teman para salafus salih, luar biasa mereka dalam menjaga...